Bimu. Pengalaman apa nih? Cerai Oh, baru mau Alright, halo guys Kembali, saya Arigoblog, darah am... <gambar> Welcome to channel to my back It's Usurhan Slot nah, lagi bareng gue, Dimas Kita ngobrol-ngobrol santai ya lor. Hari ini, uh, mumpung gue lagi nyantai juga Ini hari apa sih? Hari Kamis ya? Oke, hari Kamis Anggap aja hari Kamis, gak apa-apa Yuk, jadi uh, Apa ya? di sini gue mau bikin konten tentang Ini uh, Review rumah orang Enggak <gambar> deh Jadi uh, konten gua sekarang mungkin lebih ke apa ya lebih ke daily mungkin ya mungkin bisa lebih ke daily bisa ada uh, apa ya pengetahuan pengetahuan juga yang gua kasih tahu ke kalian dan itu sangat amat penting boy sangat amat penting asli gua maaf, tahan tanya, kalau demi Allah tahan aji jadi gini, uh, ada yang nanya ke gue gitu kan, ada ada beberapa pertanyaan dan mungkin gue jawabnya di sini aja. Kegiatan gue hari-hari kadang ojek, kadang nguli uh, enggak, <laughs> enggak. Kegiatan gue sehari-hari ya, ya streaming, gue streaming, gue streamer juga ya. habis streaming paling tidur, makan udah kegiatan gue cuma gitu doang. Kenapa gue jadi streamer slot? Kenapa ya asik kayak sih ya? Kita di sana, itu kan media sosial ya. Kita juga di sana bisa cari teman-teman baru, bisa ketemu orang-orang baru, dan gue orangnya paling seneng ketemu orang baru, teman-teman baru. Kita juga bisa sambil apalah yang awalnya nggak kenal, kita bisa jadi kenal, bisa jadi deket, bisa jadi cerita-cerita bareng gitu kan, gitu kan gue punya grup sendiri itu, gue punya grup sendiri ada whatsapp, nah biar jadi gue nyediain grup itu tuh bukan cuman buat apa ya namanya, bukan cuma buat sharing tentang slot doang nggak jadi gue bisa, kan misalkan ada yang pengen interaksi sama gue silahkan ada yang mau ngobrol, ada yang mau curhat, ada yang mau tukeran, apa stiker bokep gitu kan di whatsapp bebaskan gitu, bebaskan asik sih jadi streamer, punya temen baru, punya selingkuhan baru, punya pacar baru karena apa gue main slot? karena di, dibanding main cewek, gue lebih milih main slot. Soalnya kalau main cewek itu gua udah pasti rungkan, sakit hati, duit dadas, terus apalagi ya? Galau lah. Ya pokoknya kalau main cewek gua punya duit ujung-ujungnya habis aja gitu. Kalau main judi, main slot itu kita masih ada kesempatan menang gitu. Jadi gua lebih milih main slot. Itu alasan gua main slot. Gua lebih suka lebih seringnya sih, lebih seringnya di pragmatic, tapi kalau lagi apa ya, feelingnya di PG ya, kadang main PG juga, tapi lebih sering ke pragmatic gitu. Point blank, game Get Self Olympus paling Get Self Olympus sama Sweet Bonanza itu doang sih di warnet. <laughs> gue main di boswin satu delapan, boswin satu delapan, b o s s w i n satu b o s s w i n one eight nine, eh kok nine sih? one six eight, oh, anjing haco, ah anjing aja wah, bahasa Inggris lagi gue anjing, <laughs> <laughs> karena uh, gimana ya, gue udah sering nyoba gua gue sempet nih terakhir gue main modal cepek adalah di situs lain ya. Gua menang satu juta dua pun nggak dibayar. Tumpah beneran, ini beneran nggak dibayar. masih juta dua ratus loh padahal nggak nyampe semiliar di bosun 168 enam delapan pelayanannya. Depoknya nggak akan nyampe dua menit, cepet banget. Customer service-nya juga ramah-ramah amat sangat ramah kayak ini kayak SPG HP <laughs> Oke, <Okay. laughs> gitulah, gitu, gitu. Ya, pesan gue apa ya? Pesan gue mah, ya, lu boleh judi, tapi pakai otak. Kalau punya duit, duit dingin, bolehlah sekali-kali dipakai judi. Gue hanya nggak nyaranin kalian buat apa ya? Uh, mencuci otak kalian buat main judi, Engga, nggak seperti itu. Jadi, kalau lu mau main, silahkan main, nggak juga nggak apa-apa, gitu kan, save money juga kan. Uh, ya, kalau mungkin lagi gabut, uh, misalkan lu lagi gabut, nggak ada kerjaan, terus... Duh, gabut nih gua kebanyakan duit gimana ya? Ah, mana ah di Boss Win gitu kan iseng. Coba main, siapa tahu menang gitu kan. Intinya all in untuk semesta bos. Ha. Eh, jadi mungkin segitu doang ya. Mungkin itu aja jawaban dari gua dan mungkin ya udah segitu aja ya. Sampai ketemu di konten gua selanjutnya. Thank you so much. Bye-bye.